Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia telah melakukan panggilan telepon pada hari Minggu dengan Presiden AS Joe Biden dan berterima kasih kepadanya atas bantuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah diberikan Washington kepada Ukraina sejak pasukan Rusia menginvasi pada bulan Februari. Saya berterima kasih atas bantuan pertahanan dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Amerika ke Ukraina, kata Presiden Zelensky, menurut aplikasi telegram resminya. Ini tidak hanya berkontribusi pada kesuksesan di medan perang, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi Ukraina. Kami juga menghargai bantuan yang diberikan Amerika untuk memulihkan sistem energi Ukraina. Jaringan listrik Ukraina telah rusak sejak Oktober oleh serangan rudal dan pesawat tak berawak. Rusia berturut-turut, terkadang memutus aliran listrik untuk jutaan warga sipil di musim dingin.